Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Nisrina Di channel redaksi BMI Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Fahrur Yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan eh, Mengenai bagaimana cara membuat bank account Atau membuat rekening rekening, rekening bank di Malaysia bagi bekerja migran yaitu syarat-syaratnya apa aja dan kemudian apakah di semua bank bisa dilakukan untuk membuat bank account itu atau tidak gitu gimana mas Horeng? sehat toh? Alhamdulillah sehat kabarnya yes. gimana? Alhamdulillah sehat bisa diceritain gak mas Mahrur mengenai ini? Oke okay. uh, untuk warga negara asing yang sekarang tinggal di, di Malaysia atau bekerja di Malaysia ini syarat utamanya untuk membuat bank account atau rekening bank kalau kita sebut ya tentu saja harus bekerja yang berdokumen artinya bekerja yang resmi itu syarat utamanya kemudian hmm. e, syarat kedua permit kerja atau visa kita ditinggal di Malaysia, ini harus melebihi dari 6 bulan Kalau hmm. belum cukup atau uh, Kurang dari 6 bulan Sudah tidak bisa Jadi syarat kedua sudah gagal Oke okay. selanjutnya Yang syarat ketiga Ini pihak majikan Atau company yang Tertera dalam permit atau visa kerja Kita hmm. harus mengeluarkan Satu surat Namanya surat uh, Apa namanya istilahnya Memohon untuk penerbitan ekon bank ke yang ditujukan ke bank e, yang akan kita buat kening itu dan untuk tujuannya setiap bank yang ada di Malaysia ini bisa mm, lebih okay. mudah kalau company kita atau syarikat atau namanya dia, PT kita yeah. yang di Malaysia ini mempunyai link dan biasanya ada tuh ekon Perusahaan mempunyai link dengan satu, salah satu bank tertentu, gitu. Betul, betul. It, itu sangat mudah sekali. Mm -hmm. oke. Okay. Kemudian apakah itu sangat mudah sekali? Nanti bisa ah. perusahaan bisa memohon bahwa pekerja ini dengan data sekian uh, akan mengajukan proses pembuatan bank begitu. Nah selanjutnya. Selanjutnya untuk warga negara asing, mayoritas eh, pihak bank untuk warga negara asing ini harus membayar deposit 100 sampai 150 ringgit. Dan deposit hmm. ini bukan hangus, itu memang untuk proses percetakan eh, ATM card dan pembukaan Econ Bank. Nanti duit 150 itu contohnya akan masuk dalam rekening kita. Hmm. Oke, berarti memang duit 150 ringgit itu memang duit yang mengendap ya Dan tidak bisa diambil gitu ya, Mas Harur? Bisa juga diambil Oh, bisa diambil? Proses nanti bisa ditarik, tapi bisa diambil Tapi harus disisakan 50 sekian gitu Jadi 100-nya bisa diambil balik Berarti yang uang yang mengendap itu 50 ringgit ya? Sekitar segitu ya? Ah, Lebih kurang begitu Hmm, okay. harus ada balance sedikit, ya, bisa kita ya. keluarkan semua memang penting ya untuk memiliki account bank di Malaysia karena rata-rata majikan memang mentransfer uang e, gajinya itu di account bank ya? ya betul, sekarang mayoritas hmm. perusahaan atau mayoritas company di Malaysia ini menggunakan sistem pembayaran banking jadi kalau di pekerja kilang, ini memang harus harus mempunyai ikon e bank Dan itu sudah diuruskan sendiri oleh majikan Tetapi untuk pekerja di sektor konstruksi mm -hmm. Sudah makin banyak atau sudah mendekati memakai pembayaran banking semuanya mm, okay. kan. Apakah ada informasi lain Mas Wador yang disampaikan mengenai ikon e bank ini? Ya itu uh, untuk warga negara asing yang kerja di Malaysia, secara, utama, min, secara utamanya memang harus mempunyai dokumen yang resmi dan uh, waktu permit atau visa kita ini lebih dari enam bulan. Kalau kurang dari enam bulan, artinya harus kita menunggu renew permit atau renew visa. Jadi setelah jadi nah, itu baru kita proses untuk pembukaan e bank dan paspornya harus dibekan. Sistem pembukaan e itu harus menggunakan paspor yang original. Kita datang sendiri tidak bisa diwakilkan karena di situ dilakukan proses cap jari dan yeah. verifikasi yang yang lain. Oke, okay. ya terima kasih Mas Farur sudah membagikan ilmunya Sama -sama. mengenai ini. Semoga ilmu mengenai ini bermanfaat bagi teman-teman pekerja migran kita yang ada di ini Malaysia namanya. khususnya di Johor Baru. Nah, sampai jumpa kembali di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.